gila keren banget sih. Kita bisa tahu loh guys, kita bisa belajar dari sini. Ini masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Sriwijaya ya guys, Indonesia ya.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 sangat penting bagi kita apabila kita terus menerus belajar sejarah teman teman sekalian dan salah satu channel sejarah kerajaan di Malaysia yang pertama maksudnya yang nomor pertama lah ya the best seperti itu adalah channel Sulalatus Salatin. Nah teman teman boleh subscribe ya, support terus admin daripada Sulalatus Salatin ini ya channelnya di support dengan subscribe, like, share videonya sebanyak banyaknya. Karena banyak sekali sejarah-sejarah yang diungkap. Sejarah-sejarah yang biasanya tidak ada di buku pelajaran sekolah kita. Tapi di sini ada semua guys. Dan kita patut belajar daripada sejarah-sejarah kerajaan zaman terdahulu. Nah di sini ada sebuah video guys. Yaitu seranai tujuh kerajaan Melayu purba. Yang ditubuh seawal abad pertama. Allahu Akbar. Jadi pada tahun 68 Masehi. Kerajaan di Melayu ini sudah ada seperti itu guys. Guys, ya. Dan nama kerajaannya adalah Kerajaan Funan Allahuakbar Jom kita tengok guys Saya sudah penasaran dengan sejarah ini Let's go Allah Salatussalat Aya'l-falam Masya'Allah Sebelum kewujudan Sultan Kesultanan Melayu Melaka, ya, tujuh kerajaan Melayu Purba telah wujud seawal abad pertama. Allahu akbar! Kalau nggak belajar, kalau nggak dengerin, wah susah, guys, untuk tahu hal ini, guys. Oke, ini di mana ya? Oke. Okay. Funan. Nama nama kerajaannya Funan ya. Wow. Oke, okay, di sini wujud sekitar 68 sampai 627 Masehi. Funan bermaksud gunung. Oke, okay. lokasi di Sungai Mekong, tamadun pertama Melayu. Wow, oke, okay. kerajaan Funan diasaskan oleh Raja Kaudia dan Putri Soma melahirkan ramai sarjana dan cendikawan pada zaman keagungannya. Wow, masya Allah. Berarti di sini tempatnya orang-orang pintar, ya, guys ya. animasinya nah, keren. Campa. Oke. Ah. Oke, okay. okay, setelah Funan baru ada Campa, seperti itu. Begitulah ya. Jadi di sini ada tujuh seranainya, guys. Jadi kerajaan-kerajaan Melayu purba di zaman abad pertama dari awal loh, guys ya, di tanah melayu wow keren banget oke okay, Campa wujud sekitar 192 masehi dan 1720 masehi oke okay. juga dikenali sebagai lin Yi. oh lokasi di barat pantai indochina mengamalkan ajaran Hinduism. oke okay. Hinduisme Masa campai Dewi Ponagar Ditinggalkan di hutan ketika masih bayi Selepas oke 1.500 oh, okay, tahun Campa akhirnya ditewaskan oleh Dai Viet dari Vietnam okay. Masya Allah Ini miniatur peperangannya ya guys Masya Allah, orang-orang terdahulu kalau bangun bangunan. Masya Allah, langkah suka. Oh, baru denger, guys! Wujud sekitar 243 Masehi dan 1400 Masehi juga dikenal. Liang Yasu, pelabuhan penting ialah kedat, Oh, Kedah tua. Sejarah Langkasuka, oke. Okay. Langkasuka Kedatua di dengan dan Patani sangat berkait rapat. Oleh sebab itu Raja Merong Mahawangsa berperanan penting dalam penubuhan kerajaan tersebut. Oh, Kedah tua, oke. Okay. Keren banget, sih. Kita bisa tahu, loh, guys. Kita bisa belajar dari sini. Kedah tua, oh oke, okay. faham, faham, faham ya. Kedah tua ini termasuk kerajaan Melayu purba juga, guys. Ya, sampai sekarang berarti ya, keren banget ya. Wujud sekitar 392 Masehi Oke jadi setelah ada funan Ada campak Kedah tua ya. Dan ini sampai sekarang Kedah tua itu ya Keren banget Kataha Kalah ke Kadaram Dan kalah geram Pusat di sungai mas Kerajaan kedah tua Paling awal menerima Islam, Masya Allah Raja Kedah ke-9 Perlu Islam beras 11 36 Masehi bergelar Sultan Masya Allah Sultan siapa tadi guys Sebentar ya guys ya Oh Sultan Muzaffar Shah Oke Pernah kita Tonton dulu ya Allahu Akbar Jadi lama banget ya Kedah tua ini guys Masya Allah Awal syiar Islam ini di Kedah Tua ya Mungkin dari Kedah Tua ini baru menyebar ke wilayah uh, Semenanjung dan juga uh, ke tempat-tempat lain -tempat yang ada di Malaysia guys Termasuk juga di Indonesia Karena pusat perdagangan dulu itu adalah uh, Kalau tidak salah ya Campa terus Melaka Kedah tua banyak sekali istilahnya. Intinya dalam segi perdagangan, cih tu, oke. Okay. Dikenali oh kelantan kah kelatana. Wow, cih tu wujud sekitar 568 6, 8 masehi sampai sekarang guys. Oh, berarti ini serpihan dari Empire Funan guys tamadun pemerintah yang lengkap dan berkesan oke, okay. apakah Kelantan guys ya kalatana dan tanah merah cih tu. raja gautama ikhtiar kalatana bebas dari funan dan berpusat di hilir kelantan paham cih tu kota raya hasil uh, perlombongan emas dan perak dan permata wow Keren banget Masya Allah Jadi ini serpihan Daripada kerajaan Funan dulu Berarti ini termasuk uh, Kerajaan Purba guys Jadi Kedah Tua Dan juga Kelantan yang sampai sekarang ya Santubong Oke, okay, Santubong Oke, okay, sampai 1282 Lokasi sekitar Gunung Santubong Dan Muara Sungai Sarawak Dinaungi oleh Kerajaan Sriwijaya oh. Putra Raja Raden Merpati Dipati Terdampar di Muara Sungai Sarawak Lalu, oke okay, Mengasaskan Kerajaan Allah Santubong, kota pelabuhan penting biji besi dan tanaman padi yang subur. Wow, oke okay. apa? Oh, ini ya, kayaknya ya, Santubong, Allah. Allahu Ini masih ada sangkut poinnya dengan kerajaan Sriwijaya ya, guys, Indonesia ya. Wow. Gangga Negara. We, wujud oh sampai 1026 ya, guys. Maksud nama Bandar Gangga Ganges Meliputi beruas Dinding dan Manjung. Oke. Okay. Dihasas oleh Raja Ganjil Sarjuna dari Oh dari Kedah putra kepada Marong Mahawangs. Oke. Okay. Kerajaan Rutu diserang Raja Rajendra Chola dari India. Oke. Okay. Kebanyakan raja-raja runtuh itu pasti diserang ya seperti itu guys Ingin memihak, ingin istilahnya merebut kekuasaan seperti itu Ada juga yang bertarung ataupun perang saudara Masya Allah Keren sih asli Kayak kita tuh kembali ke zaman dahulu dan mengetahui sejarah-sejarah uh, ya zaman dahulu Walaupun pengaruh kerajaan Melayu Purba ini tidak seluas kesultanan Melayu Melaka oke. Okay. Wow. Tetapi kewujudan kerajaan-kerajaan ini telah menjadi asas acuan pemerintahan dan budaya masyarakat Malaysia kini Betul sih guys betul banget kalau tidak ada uh, dari awal-awal susah juga kan Oke ini Melaka ya Wow keren Oke okay, guys sudah selesai videonya dan Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu lagi guys Asli ilmu lagi ya tentang sejarah tujuh kerajaan Melayu Purba yang ditubuh awal abad pertama guys dan yang masih istilahnya ada sekarang yaitu Kedatua Terus setelah itu tadi itu Kelantan Ada di Kelantan juga ada di Sarawak juga seperti itu Masya Allah dan Allahu Akbar Banyak juga serpihan-serpihan daripada kerajaan Purba ini menjadi sebuah negeri sekarang Dan banyak penduduknya seperti itu Dan dikatakan di sini juga bahwasanya Dari peninggalan tujuh kerajaan Melayu Purba ini yang istilahnya mengasaskan ya kehidupan kerajaan-kerajaan sekarang juga seperti itu guys. Memang terbaik asli ini ilmu yang sangat-sangat langka sekali guys. Maka daripada itu tetap terus ikuti Salatin sehingga ya kita mendapatkan informasi yang benar-benar di sini informasi yang sangat menarik tentang sejarah-sejarah daripada kerajaan seperti itu guys. Dan saya juga nambah ilmu seperti itu. Jadi sedikit tahulah seperti itu guys tentang sejarah-sejarah kerajaan yang ada di tanah Melayu ini. Oke mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.